Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain tebak gambar Yuk kita putar spinnya. Marmut Kali ini kita akan membahas marmut Marmut adalah tupai tanah besar berwarna coklat, merahan yang memiliki bulu yang lebat dan ekor yang agak pendek Di Indonesia tidak sedikit juga orang yang sering mengaitkan hewan marmut dengan kelinci Padahal marmut dan kelinci adalah hewan yang jauh berbeda teman-teman Marmut juga memiliki kaki yang pendek dan kuat yang digunakan untuk menggali Marmut adalah anggota keluarga tupai yang memiliki badan besar Berbeda dengan tupai yang hidup di pohon Marmut memiliki kemampuan untuk hidup di bawah tanah Selain itu ada beberapa fakta menarik loh mengenai marmut yang harus teman-teman tahu Yang pertama Gaya hidup berbatu Marmut sangat pintar menggali lubang untuk melindungi diri dari suhu dingin Selain itu, untuk menghindari pemangsa, marmut lebih suka tinggal di daerah berbatu atau di sisi tebing Yang kedua, marmut bisa bersiul saat ada pemangsa loh teman-teman Marmut membunyikan alarm jika ada bahaya dengan bersiul Ketika seekor marmut melihat ada pemangsa mendekat, marmut akan mengeluarkan suara seperti peluit Tujuannya adalah memperingatkan semua hewan lain di sekitarnya untuk berlindung Yang ketiga, bisa tidur berbulan-bulan Seperti biasanya, banyak anggota keluarga Tupai lainnya Marmut melakukan hibernasi atau tidur selama musim dingin, selama berbulan-bulan Mereka bertahan hidup dengan lemak yang mereka simpan sepanjang musim dingin dan menghemat energi dengan memperlambat metabolisme mereka marmut lebih menyukai habitat terbuka supaya mudah melihat pemangsa dari kejauhan dan berlari mencari perlindungan marmut sering tinggal di daerah pegunungan tetapi lebih suka uh, di padang rumput, di tundra, atau di tepi hutan marmut suka memanjat tebing batu untuk mengawasi pemangsa dengan menggunakan titik pandang yang jauh lebih tinggi untuk melihat bahaya yang dari jauh marmut adalah herbivora yang kebanyakan makan rumput teman-teman karena rumput biasanya memiliki nilai gigi yang rendah marmut harus menambah makanan hariannya dengan buah-buahan yang kecil Tahukah teman-teman bahwa marmut ini tidak boleh dipelihara di beberapa negara loh termasuk Amerika Serikat Sebab marmut dinilai sebagai hewan liar yang kurang cocok menjadi hewan peliharaan Seperti semua hewan pengerak, gigi marmut terus tumbuh dan karenanya mereka harus banyak mengunyah Nah karena inilah marmut dilarang dipelihara sebagai hewan peliharaan karena bisa mengunyah dan merusak perabotan Marmut adalah salah satu jenis binatang pengerat atau rodentia yang mempunyai nama lain dunia pig. Kayaknya binatang pengerat yang lainnya Marmut memiliki ciri morfologis yang tidak jauh berbeda pula Yaitu mempunyai dua mata, empat kaki, dua telinga, dan juga mempunyai rambut Sekarang marmut banyak digemari banyak orang loh untuk dipelihara karena lucu dan perawatannya juga mudah Apabila dibandingkan dengan hewan sejenisnya, misalkan hamster, linci, atau tikus, marmut cenderung diam. Marmut adalah binatang peliharaan yang senang bersarang dalam tanah, serta melakukan tidur panjang saat musim dingin tiba. Marmut adalah hewan diurnal yang bisa dijumpai di pegunungan. Marmut akan memberikan siulan sebagai tanda bahaya yang ditunjukkan kepada koloninya. Nah... Itu tadi penjelasan tentang Barmut. Teman-teman bisa menyimak videonya berikut ini ya. Let's go.